Lebih kurang sama lah, cuma ni dia kecil sikit Yang kalau Zingfeng punya shell tu dia besar sikit Ini dia kecil sikit okay. ya, Ni dia ada Dia ada lah macam mana nak keluarkan uh, Ini kita panggil apa lah tempat uh, letak shell tu Ataupun tempat letak tu lagi lah okay, Nanti kita tengok, ni kita letak balik Ok friend yang ni Daripada Guang Huang Xiaoyue Liang ataupun Little Moon Nama model, Python 357 Revover Kita okay, letak tepi Alright, so sekarang kita fokus kepada plaster woven ni. So di sini memang warna hitam, warna merah. Uh, boleh keluarkan tak? Tak boleh, dia boleh pusing-pusing saja. So kalau anda tak minat dengan warna merah, hitam kan, ramai kenal lah. So uh, body memang plastik, plastik. Cuma yang ini, ini metal. Buat dalam satu lah. Dia tak ada uh, shell loader yang, yang tu Dia tak ada Kena masukkan satu-satu Okay Tapi short juga Masuk macam ni kan Tengok <tongan> dia boleh pusing dia Masukkan satu-satu Okay So tutup balik dengan tangan Ataupun yes Dia memang boleh buat macam ni Ini style kan Style gila Nampak Oops. Biasa kita memang nak macam ni lah Tengok wayang ke apa-apa memang dia boleh masuk macam ni je Tengok Tengok, Tengok. Tengok lagi. Boleh buat benda ni sepanjang hati lah Sebab ni berat Ni di sini berat Ni saya rasa dia metal lah Dia bersih Badan dia ni uh, plastik Ini pun memang plastik Ini metal That's why dia berat You senang je nak putar macam ni Oh, dia sanggup sikit Tengok okay. ha. Tengok sikit Gaya okay. Nah. okay, cara tembak dia memang tarik di sini Tembak Nampak ni dia berpusing eh Kalau tarik Tengok cara masuk ke PIN dengan keratan skrin dia. Okay. Eh, sekarang saya duduklah. Spill order ni dulu. Spill order ni tengok dia ada tempat ditekan button. Tekan button ni, ini akan keluar. So kita masukkan jawapan 96.6 Lagi kita reload. Oh, ini pun pecah. pecah. Okay. 80 Oh, sorry, terlanggar tripod. 84.9. So, ni memang lebih kepada display lah sebab 80 lebih saja kan. Lagi kita habiskan. Apa, kita di load sekali lagi sekarang yang rasa macam boleh percaya Sikit 80 lebih FPS alright dah teruskan lagi ini macam perjalanan kita design kita reset lah kita design pump blow 9 85 ini tinggi sikit 94 okey 86 tinggi okay. lagi 77 lagi. Okey habis kosonglah, okey, nampak. So secara kesimpulan dia uh, boleh dapat 70 ke 80 fps sahaja, okey. Memang finishing cantik, finishing memang cantik, nampak. Cuma kuasa tembak tak berapa nak cantik lah. Memang uh, item ni untuk collection lah, sesuai kepada collection, okey. Kalau sekali lagi kita start sit push, bagaiya. Saya minat lah boleh buat ni sepanjang hari. Cuba tu. Alright. So ini dia um, daripada uh, apa? Revolver brand uh, Little Moon. Revolver brand Little Moon. Tiada speed loader. Boleh main juga ni. Okay. Uh, saya rasa itu sajalah video untuk uh, unboxing kali ini dan sesiapa yang berminat untuk reviewer brand yang ini bolehlah try kontak kami um, dan kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami tak uh, kena guna ini buat kali ini subscribe sekarang subscribe tak subscribe jangan tembak kan ha tembak kan. piang piang <laughs> Sorry ya, tekanan banyak sikit kerja baru-baru ni So, nak funny sikit Okay, subscribe dengan tekan button di bawah ni Subscribe sekarang Selepas subscribe, anda akan mengikuti channel kami Sebarang perkembangan ataupun uh, ada apa-apa update Kita akan updatekan di sini So, anda akan dapat uh, first hand lah news daripada kami uh, Dia ada kuda kat sini, nampak? Uh, ini pun kuda juga Ini kuda software tulisan Mac in China dan nah, ni ada Python 357 sebelah sini pun ada Python 357 sebelah sini pun ada juga kudanya ah sini ada